Hai hai hai Meski spesies ini tersebar hampir di seluruh dunia, namun sayangnya populasi harimau tetap mengalami penurunan. Selain itu, harimau juga dikenal sebagai kucing terbesar di dunia, di mana harimau berukuran seperti singa tetapi sedikit lebih berat. Ngomong-ngomong soal ukuran tubuh, tahukah kalian jika harimau Sumatera adalah yang paling kecil dan harimau Siberia yang paling besar? Dan jika kita bahas tentang harimau Siberia, Baru-baru ini, Taman Margasatwa, Beijing Battling Wildlife World kembali menjadi sorotan publik setelah dua orang wanita menjadi korban kepuasan harimau Siberia. Namun, kini giliran sebuah mobil pengunjung yang menjadi sasarannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Menurut saksi mata, seekor harimau dikabarkan mencoba mencari perhatian dengan cara mondar-mandir di dekat mobil pengunjung. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba harimau tersebut justru menunjukkan kemarahannya dengan mencabut bumper mobil salah satu pengunjung. Ya, yeah, mengetahui ada seekor harimau yang mengamuk, orang-orang yang ada di dalam mobil tetap berusaha tidak panik, dan bahkan mereka mencoba tetap tenang dan juga tertawa. Dia mencobanya, dia mencobanya. Namun tahukah kalian sob, jika sebelumnya di Taman Margasatwa, Beijing Battling Wildlife World juga sempat ada kejadian. Yang bahkan bikin geger dunia maya dengan tewasnya seorang wanita setelah diterkam seekor harimau Siberia. Insiden ini bermula ketika sebuah mobil berhenti saat melintasi wilayah harimau Siberia di Taman Margasatwa Beijing Battling Wildlife World. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari mobil dan berdiri di samping pintu pengemudi. Secara tiba-tiba, harimau Siberia kemudian menerkam dan menyeretnya menjauh dari jangkauan warga. Melihat hal itu, seorang pria dan wanita mencoba mengejar untuk memberikan pertolongan. Namun sayang, wanita yang mengejar justru tak bisa diselamatkan dan tewas dimangsa oleh harimau Siberia. Sedangkan wanita pertama mengalami luka-luka serius akibat cakaran dan gigitan. Ngomong-ngomong soal gigitan harimau, bagi kalian yang penasaran, seberapa kuat sih gigitan kucing besar yang satu ini? Ternyata para ahli satwa juga punya kriteria dan skor tertentu. Skor di atas 100 menunjukkan kekuatan gigitan standar yang seharusnya dimiliki oleh seekor predator. Dan faktanya, ternyata kekuatan gigitan harimau bisa mencapai skor 130. Dengan nilai tersebut, gigitan harimau lebih kuat dan mematikan ketimbang singa, yang hanya memiliki skor 124. Selain itu, ada juga beberapa bukti dari kekuatan gigitan harimau tersebut, yang mampu melumpuhkan mangsa bertubuh besar sendirian, seperti seekor kerbau atau bison dalam sekali cengkraman. Nah sob, sudah bisa dibayangkan bukan? Apa jadinya jika harimau menerkam manusia? Luka robek dan tulang retak sudah pasti didapat ya. Jadi jangan main-main dengan harimau ya sob. Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.